Impian yang sudah sekian lama Impian itu menjadi kenyataan atas izin dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kami terima bantuan Al-Qur'an dari badan wakaf Al-Qur'an. Tentunya, sebagai hamba Allah, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan ini, dan terima kasih kepada para wakif yang telah mewakafkan Al-Qur'an. Kami menyadari bahwa hidup ini tanpa Al-Qur'an apalah artinya. E, bisa kita lihat sendiri Kondisi Al-Qur'annya Sangat memprihatinkan sekali e, Seperti tadi saya sudah bertanya pada pembinaan pondok e, Dengan jumlah santri yang banyak Dan jumlah Al-Qur'an yang sudah rusak juga itu sangat menyulitkan para santri untuk bisa belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena keterbatasan, karena al, -Quran -Al -Quran di sini yang sudah tidak layak untuk dipakai lagi.